baru di dipilih siapa sih yang nggak tahu? Nah bersama dengan ribuan manusia aku udah dibutuhkan untuk ya tengah-tengah seperti ini. Nah, Bener-bener ramai seru, ini terjadi di masa ya, yang masuk ke. Wah oh, ini agak gelap guys ada keseruannya ikutin terus videonya sampai uh, tuntas. untuk tahun kemarin kan uh, kita nontonnya rada jauh dan rada jauh di daerah tinggi, di, di dekat itu em yang... kemarin dan kebetulan sekarang dapat kesempatan lumayan. Terus jangan sampai kalian ketinggalan di setiap vlog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 belakang penuh banget. Sorry ya yang masuk di videoku. Kan kita kan rame-rame, enggak -rame. mungkin ya kalau kita blur karena ini memang kelihatan enggak kelihatan kelihatan sayang banget loh kalau nggak nggak buat ini senang-tenangan buat YouTube kalau dari sini nggak ya nggak jelas sama orangnya aja orangnya doang dulu lumayan sekarang gerimit guys jadi ini kedua kalinya aku merayakan tahun baru di Linggi, karena sebelumnya aku kan bagiannya di daerah pintung ya, daerah bawah dan saat itu aku belum pernah izin libur sekarang kedapetan jobnya di Taipei dan setiap saat juga oleh oleh majikannya tuh boleh libur kita gitu. kalau dikasih libur dua hari saat ini udah sehidupi banget <laughs> walaupun dengan versi yang berbeda ya kalau tahun lalu aku perginya bareng kakakku sekarang kakak aku kan baru kemarin pindah tuh. jadi belum bisa dijinin Jadi sekarang tuh sedang gerimis. Kalian bisa lihat di sini cuma benar-benar <laughs> kelihatan mengembun ya, tapi tetap seru karena nanti bakalan itu kan percikan-percikan apinya tuh lumayan serah. Mau oh, gimana lagi ya, guys? Karena emang cuacanya sedang mendung. Malah prediksinya itu sebenarnya udah hujan ya. Alhamdulillah masih gerimis dan kita masih bisa mengabadikan momen Detik-detik pergantian tahun di 2021 tahun ini ya guys Semoga harapan kalian semuanya dijabah oleh Allah Dan jangan lupa tetap selalu bersyukur ya Apalagi bagi kita semua yang ada di negeri Formosa ini Yang sedang mengais rejeki, tetap semangat Berdoa yang terbaik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Kelancaran dan semuanya bisa pulang membawa kesuksesan, amin sebenarnya ini udah menegangkan bukan menegangkan karena bentar lagi detik-detik ini ya kembang apinya tapi menegangkan karena kardomemory udah mau habis <laughs> parah banget guys guys oke okay, aku mau kasih tahu kalian siapapun nanti yang komentar di video saya ini saya mau pilih tiga orang bakalan aku kasih saldo ya atau pulsa jangan lupa nanti bakalan aku taruh di deskripsi okay? yes, gampang banget pokoknya kalian cukup komentar Harapan dan impian kalian Di tahun 2022 Itu apa Cukup simpel aja nggak usah kasih nama FB, Instagram semuanya nggak usah kalian cukup komentar aja Di komentar di video ini ya, ya Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Di sosial. Thank you Udah berapa menit lagi ya Jadi makin deg-degan Kita sapa semuanya hmm memang banget tuh, sampai cerah Lumayan mendung cuacanya malam hari ini Tapi alhamdulillah nggak turun hujan Berarti kita masih diizinkan ya Untuk bersama-sama dalam rangka Menunggu pesta kembang api pergantian tahun 2022 uh, Aku mau berbagi pengalaman dan ini aku mau mengucapkan syukur Alhamdulillah di tahun 2021 ini satu persatu harapan aku impian aku Alhamdulillah semuanya terwujud yang pertama itu ya pertama kenapa aku datang ke Taiwan aku pengen banget bisa bangun rumah sendiri dan kalian udah tahu ada di YouTube aku ya dari pertama kali proses beli tanah bangun rumah semuanya ada di situ itulah bukti yang bener-bener udahku perjuangan yang sangat apa ya? nggak nyangka, nggak nyangka gitu. dalam satu tahun aku bisa bangun, dia ya walaupun minimalis ya guys. aku bener loh, nggak muluk-muluk, nggak pernah pikirin yang pengen bertahun-tahun di sini, nggak ya, nggak apa-apa karena semua sih kebutuhannya itu berbeda ya. jadi nggak pernah nuntut mau bertahun-tahun di sini, nggak apa-apa. semuanya itu tergantung niat masing-masing. bareng-bareng rayakan oke okay guys Sapin, terima kasih buat 2021 benar-benar istimewa. Banyak sekali apa ya harapan-harapan aku satu persatu yang sudah tercapai. Terima kasih. Dan mudah-mudahan tahun depan aku bisa pulang ke Indonesia, Amen. Semuanya Wonderful. Oh. Halo, ini aku ketemu sama temen aku, guys. Ya, kita masuk ke YouTube aku, jangan lupa subscribe. seru <tien> banget, pokoknya! belakang kita wah lihat lanjut lagi guys aduh seru banget nih pengen sih lewatin itu ya tapi nggak sempat. uh seru juga aku juga Rame. Walaupun kita baru kenal di sini ya, seru banget. Alhamdulillah ada temen. Kayak orang hilang tadi kita sendirian. <tip> itu loh, udah Bito ya tuh bisa loh, dibuka ya. dari buka. tuh kalau tahun baru kan satu kali ya, setahun sekali. Nah, kalau untuk lewat sini sebenarnya aku bisa aja tiap hari karena deket ya, cuma 10 menit. Dan kalaupun naik, jain cuma satu kali stasiun. Jadi dari sini langsung sini, langsung turun, langsung dari ini. banget untuk kalian semua yang udah menyaksikan video vlog kali ini. Semoga harapan-harapan kalian di tahun 2022 diijabah oleh Allah. Amin. Jangan lupa kalian terus saksikan video-video vlog selanjutnya ya. Dan jangan lupa kalian share, like, comment, siap media sosial ya. Aku yang so -so. Enggak, saya ini terakhir. Saya terakhir menghabiskan. Thank you buat teman aku yang baru kenal. Hati-hati ya, pokoknya kalau bos kamu boleh tidur di tempat aku nggak apa-apa. Oh, aku bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Oke ya. Halo, kita lanjut lagi sudah selesai acara kita kembang api pergantian tahun baru dua ribu ya. Dan mungkin ini adalah vlog aku terakhir di daerah sini. Anj karena aku bakalan pindah ke tempat dan pindah juga, juga ya guys Doainya semoga bertemu dengan orang-orang yang baik seperti ya, sebelum-sebelumnya